Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Laislor dimanapun anda berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali Bersama kami di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar bahagia Seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan menarik seputar Leslar tentunya men badi santai malam kalian saat ini persahabat bangunin akan memberikan vitamin bahagia karena untuk vlog terbaru Leslar Entertainment sudah di up di persahabat ya kita wajib trendingkan untuk vlog kali ini Karena ini lucu dan menggemaskan sekali Melihat BBL yang selalu bikin happy banget nih persahabat ya BBL mau aja nih diapain juga oleh Papa Bilar Luar biasa Melihat senyum dari Abang Fatih Bikin semangat nih untuk warga Konoha Selalu mendukung yang terbaik buat karya-karya idola Kesayangan kita Masya Allah Masingan ini pemersahabat di repost oleh aku sental putih Ada kalimat caption juga yang dituliskan Pokoknya ini vlog wajib ditonton berkali-kali Makin gemes sama abang, pinter, nggak rewel, suka senyum Masya Allah ayangku luar biasa banget ya Ini sih wajib trending Yuk kita buktikan kekompakan dari warga Gorohan mudah-mudahan semakin solid mendukung karya-karya terbaik Leslar Entertainment dan idola kesayangan kita. Kita simak juga bersama di kolom komentar ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari Rianti 3352 vlog ini benar-benar bikin ketawa. Kayaknya nanti gedean dikit bakal ada couples komedi bapak anak deh. Papa dan abang L, apalagi bakat aktingnya abang L sudah tentunya kelihatan wow, Masya Allah banget ya dan untuk berikutnya ini ada part yang sangat tergemas di vlog Urbanyol Razzler Masya Allah ketika BBL dinaikin sepeda di persahabat ya Papa Bilar dan Bunda Lelasi ini saling memegang dan saling menggoyang-goyang sepedanya Masya Allah ini part sangat menggemaskan sekali Semoga keluarga Leslar selalu bahagia dan rumah tangga Leslar juga langgeng. Amin. Kita masih menunggu kejutan lain perselamatan dan kabar terbaru berikutnya. atau semangat untuk streaming ya. Semoga vlog, vlog terbaru Leslar ini bisa masuk di jajaran trending. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.